ini pengawas andalan kita ini Bapak Muttahidul Akham SPD MPD dan ini Bapak Budi Santoso SPD M. ini terjadi sedikit miskomunikasi ini ya di server 2 ini Server 2, sesi 1, Alhamdulillah masih kosong ya, belum ada satu pun, ini karena miskomunikasi ini ya, dan anak-anak masih dalam perjalanan. Insya Allah selesai sebelum jam 12. Assalamualaikum berkat wabarakatuh, ini sesi pertama pelaksanaan ANBK SD yang menumpang. Kesabaran emang harus ditekankan di sini, ya. Hmm. masih di sesi satu dari SD Negeri Satu Serang ya. ya ini yang bagian server dua ini ya oh ini dari server dua ini dari SD Negeri Satu Serang ya lagi masih proses penginputan username dan password Ini pengawas proktor teknis ini masih setia mendampingi ini untuk membantu input username dan password yang masih masih masih belum belum belum bisa ya. ini ya, selesai. Dari si, masih ada masih ada satu serang ya? Sekitar 15 militan Alhamdulillah Semua siswa tinggal input token mm -mm, Dari 15 siswa Satu lagi Yang masih si data Dan kita tunggu token Sampai keluar ya Ada deh sabar ya Tunggu token ya Ini Perkenalkan ini Bapak ah, Muttahidul Akham sebagai pengawas dan yang rada-rada seger ini Pak Budi, Budi Sandoso, proktor andalan kita. Senyum dong. nah Ini dia siswa-siswi dari SD Negeri, berapa satu serang ya? Satu serang. Ini Pak Budi Selaku proktor Teknisi, pengawas Penanggung jawab, ketua Pendahara, sekretaris apalagi ya, ya? servis, Iya Token ya Kursornya Ditaruh di token ya tab slugnya di klik ya yang tab slugnya belum diklik surung klik temen yang udah submit Abut salah abut. Ya. Coba diklik lagi. Di klik kursornya. Ya, masuk klik situ. Saat diketik. Tkk, cps. Jangan kasih spasi nok. Dihapus lagi satu. Ya, langsung CPS, CPS. Ya, oke, okay. submit. Ya, langsung kerjain ya. Ya, langsung klik mulai neng. Ini sesi pertama masih dalam. Soal latihan 10 menit ya. Nah, ini Pak bos kita ini, Bapak Jamari S.Pd. Ya insyaallah awal tahun kayaknya sudah tidak ada di sini nih. Menjabat sebagai kepala sekolah. Amin. Mohon doanya ya. Sukses selalu. nomor kan? oh iya so. man. Man. Esokan, mili, begang, bebas as as -kabel, ya Muhammad Hamid ini sesi 2 gelombang 1 dari SD Negeri 2 Danawinangun. Lagi absensi sekaligus pemetaan tempat buat anak-anak dari Pak Budi. Dari proktor andalan kita. <tuh>. Pakai Assalamu'alaikum Ini dari SD berapa? SD 32 Dana Winangun ya? SD 2 Wangu, Dana Winangun Cirebon Ini masih proses penginputan username dan password Dan Alhamdulillah masih sama sekali Harus dari awal Iya Bahkan untuk capslock dan segala macamnya masih belum paham Mungkin ini untuk bahan evaluasi ya Untuk MKKS dan yang lainnya Oke kita lanjut dulu nanti ya Ini pelaksanaan anbk sd Dari SD Negeri 3 Dana Winangun Ini bersama ibu wali kelas kelas 5 ya Oh SD 2 Oh iya sorry SD 2 Dana Winangun di sini server 2, 15 siswa, dan ini kita pakai satu ruangan server 1, 15 siswa. Ini Ibu Pengawas dari sd 2 dan Winaun. Ini masih dari server 1 Masya Generasi penerus sampai 2 kelanganan masih proses penginputan data ya salah satu siswa bersama bapak pengawas kita metah hidul SPD MPD ini bapak putusan besok sedang bikin rpp ini bukan ngurusin lain begini bikin rpp ini buat pkg besok ya oh berita acara <l 2500> <Yeah. shaving personally> selamat mengerjakan ya santai ya jangan buru buru relax ini masih dalam proses pengerjaan soal NBK ya Dari SD berapa? 2 ya? 2 Dana Winangun Semangat ya Ini dari ruang 2, server 2 ya Eh adiknya Pak Budi ya? Oh bukan, kira, -kira adiknya Pak Budi. Nang ya, konsentrasi ya, santai ya, relax, jangan tegang. Wah oh, ini generasi emas ini, rambut emas maksudnya ya, iya. ada. Iya. Wah oh, ada dua itu generasi emas ini ya. Oh iya ini. Santai ya, relax ya, jangan buru-buru. Nikmati, hitung-hitung belajar ya. Eh, ini ngelamun-ngelamun di siapa, Cung? Oh, ngelamun di soal. Santai-santai, iya, aja tegang ya. Ya, tahap 1 Sesi 2 Ada beberapa yang selesai cek, ya? Ada yang sudah selesai? Kalau mau latihan dulu boleh sob kalau mau nyoba-nyoba, ngapalin bintang, huruf besar, terang, hapus, boleh sok. Santai aja, sampai malam juga boleh sok ya. Ibu gurunya juga sampai malam boleh, Bu.